Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat. Salam satu hobi, salam budidaya. Oke, sahabat, dalam video kemarin saya membahas atau berbagai video tentang pertumbuhan ikan yang macet dan faktor-faktor penyebab ikan yang tidak mau besar atau pertumbuhannya sangat lambat. Dan dalam video itu, saya menyebutkan bahwasanya besar kecilnya kolam juga mempengaruhi dalam pertumbuhan ikannya dan yang pasti saya belum bisa mengatakan demikian apabila saya belum pernah mencoba dari beberapa kolam yang saya miliki tentunya saya dapat membedakan eh, mana yang lebih baik pertumbuhannya Sekalipun dalam perlakuan atau perawatan yang sama ya, sahadat. Baik dari pemilihan bibitnya, jumlah tebarnya, begitu pula dengan perawatan atau pengolahan air yang saya gunakan. Dari pengamatan saya selama saya berbudidaya. Tentu saja, saya dapat membedakan dengan nyata sangat. Bahwasanya, ikan-ikan yang ada di kolam yang berukuran besar itu tumbuh lebih cepat daripada atau dibandingkan dengan yang ada di kolam yang tampak di video ini. Sahabat. Ini ukurannya sangat kecil, sekitar 2 meter, ah 3 meter kali 1 meter saja. Dan ini ada dua kolam yang tampak di sini. Dan tentu saja sahabat bisa melihat penampakan dari ikan-ikan yang terlihat kecil itu usianya sama dengan yang ada di kolam saya yang berukuran besar. Kurang lebihnya berusia empat bulan sahabat. Dan sekarang ikan-ikan saya yang ada di kolam yang berukuran besar itu per kilonya rata-rata berisi empat ekor sedangkan yang ada di kolam kecil kemarin sempat saya timbang e, itu per kilonya itu sekitar ada 17an ekor sahabatnya jauh sekali perbedaannya dan ini penambakan ikan-ikan e, yang berada di kolam yang berhutang besar saja dari perbedaan hasil yang saya dapat tentu saja saya meyakini bahwasannya besar kecilnya kolam itu pun sangat pengaruh untuk pertumbuhan ikan yang saya budidayakan Ada pun contoh dan bukti yang lain itu terjadi di kolam budidaya eh, sahabat saya ya, dan rumahnya pun tidak jauh dari tempat saya tinggal. Dan saya garis bawih bahwasanya eh, saya bukan berarti menolak dengan anjuran yang ada, karena tapi ini hanya sebatas pengamatan dan pengalaman yang saya dapat selama saya berbudidaya ikan nila sahabat dan boleh dibilang ini hanya sebatas dari argumen saya pribadi bukan berarti untuk menggurui dikarenakan saya sendiri masih dalam tahap pemula juga masih dalam tahap belajar yang tentu saja masih banyak kekurang pahaman di dalam melakukan budidaya. Oke sahabat, mudah-mudahan apa yang sekecap ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur bagi sahabatku yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabat yang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 Kabupaten Pasitan, Jawa Timur, Indonesia. Oke, sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.